Real Madrid Mulai Pantau Perkembangan Situasi Dari Mesin Gol AC Milan Real Madrid Tengah Memantau Situasi Terkini Dari Mesin Gol AC Milan Rafael Leão Sang pemain dipidik guna meregenerasi lini depan Los Blancos pada musim mendatang. Sejauh ini, Leão sudah mengepak 9 gol dalam 9 laga yang dimainkan di Serie A. Sosok asal Portugal itu masih memiliki kontrak hingga Juni 2024 mendatang. Negosiasi kontrak baru tengah dicanangkan, namun sejauh ini masih belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Laman Sky Italia mengklaim jika negosiasi Milan dengan agen Aleo tidak berjalan dengan baik pada pekan ini. Namun Gazzetta dello Sport percaya jika ada Milan optimis bisa mempertahankan pilarnya dari kejaran tim lain. Masalah gaji menjadi muasal, mengapa kontrak belum diteken. Sejauh ini, Leo menerima bayaran di angka 1,7 juta per tahun, belum termasuk bonus-bonus. Dalam kontrak anyarnya, ia ingin mendapatkan bayaran 6,7 juta euro, sementara Milan hanya mau membayar 5 juta euro. Sebelumnya, beberapa tim lain macam PSG, Manchester City, Man United, dan terakhir Real Madrid tengah memantau Leo. Tim yang disebut terakhir masih masuk dalam tahap awal dan masih memantau perkembangan terkini. Nama Leo menyeruak pasca mereka menepikan opsi untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG. Bahkan, Presiden Klub Florentino Perez mengklaim merekrut Mbappe saat ini menjadi hal yang mustahil direalisasikan lantaran mereka tengah memiliki sepasang bintang Brazil yang tengah berkembang yakni Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Federasi Sepak Bola Spanyol minta maaf karena menganulir gol Real Madrid. Federasi Spanyol-Spanyol atau RFAF dikabarkan telah meminta maaf kepada Real Madrid atas gol mereka yang dianulir wasit dalam kemenangan atas LC dalam lanjutan La Liga Rabu kemarin. Dilansir laman olahraga Spanyol, AS, Jum'at 21 Oktober 2022, RFAF mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan dengan menganulir gol David Alaba di babak pertama melawan LC karena mereka menilai Karim Benzema dalam posisi offside pada saat itu. Dalam pertandingan tersebut, Benzema sendiri mencetak dua gol yang dianulir. Meskipun ia pada akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-75 untuk menandai gol pertamanya sejak memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia, Ballon d'Or. dikabarkan telah mengirim surat yang menguraikan kesalahan mereka dan berjanji untuk bekerja keras untuk meminimalisir kesalahan serupa dari prosedur mereka di pertandingan di masa depan. Seperti yang telah terjadi, kesalahan itu tidak mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Los Blancos menang telah 3-0 dengan gol-gol yang dibukukan Federico Valverde, Karim Benzema, dan Marco Asensio. Real Madrid saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan torehan 28 poin dari 10 laga. Si Bout Courtois siap comeback lawan Sevilla Pemenang trofi Yashin ini dipastikan akan mengisi line-up Real Madrid menghadapi Sevilla di Santiago Bernabeu akhir pekan ini. Hal itu diperjelas Carlo Ancelotti, usai Los Blancos mengalahkan Elche beberapa waktu lalu. Kerstoiz disebut segera menjadi pilihan utama pelatih Real Madrid. Dia, Lunin, telah memenuhi perannya. Dengan sikap ini, dia telah menunjukkan bahwa dia siap dan siap. Kerstoiz kembali dan Lunin akan berada di bangku cadangan. ujaran Ancelotti dinukil dari Diario AS. Staf pelatih Madrid menangguhkan penampilan Courtois di El Clasico pekan lalu, sebab kiper jangkung itu membutuhkan waktu latihan tambahan. Courtois telah absen selama sebulan karena iritasi pada saraf linu panggulnya. Bahkan jika kiper cadangan Andrew Lunin menunjukkan performa sangat bagus, kembalinya Courtois akan sangat bermanfaat. Penjaga gawang terbaik dunia itu akan meningkatkan prospek Madrid untuk menang menghadapi tim yang notabene salah satu lawan terberat Madrid. Los Blancos harus melanjutkan performa mereka saat ini karena Barcelona tengah berjuang fokus di Liga Spanyol, menyusul minimnya harapan mereka bertahan di Liga Champions musim ini. Andre Lunin memiliki permainan yang bagus untuk menjaga gawang Real Madrid saat ia melakukan beberapa penyelamatan penting di markas Elche. Pemain Ukraina itu harus menunggu waktunya untuk bermain di tim. Saya berada di klub terbaik di dunia, tempat terbaik. Saya dan keluarga sangat senang di sini. Saya menikmati setiap hari. Saya bekerja setiap hari dengan yang terbaik, pelatihan tingkat tinggi, kata Lunin. Belum temukan pengganti, Real Madrid ingin perpanjang masa bakti Luka Modric dan Toni Kroos.